Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sahdu. Lagu ini saya tujukan khusus buat seseorang yang teristimewa dalam hidup saya yaitu mantan pacar saya. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Di sisiku Hati rasa satu Satu hari tak bertemu Hati rasa rindu Yakin ini semua Ra Ooh. Mm -hmm. Allah Kamu